Halo teman-teman kita unboxing lagi ya ini model motor Ducati ya teman-teman ini pipa knalpotnya melengkung dan ini stangnya bisa digerakin ya dapat stand base juga ini teman-teman ini ada 212 piece ya teman-teman seharinya -teman. 201117 ya teman-teman. Oke, langsung kita buka dan rakit ya teman-teman. Selamat menonton.